lo guys, balik lagi bareng gua dan Drumulana di game Alchemistar. Yang dimana di sini kita akan menggaca seperti biasa. Ya. Menggaca karena ada bannernya si Oban, bennernya si Oban Bang. Enggak gacain ya Bang. Udah, satu kali. Cuy. nih ini nggak usah. Ini, ini susah cuy. Mending free-nya aja. Nah ini gacha sioban, cuy, ini karakter yang gue pengen dari awal. Ini terus if, terus Azur. abis itu iridon, mungkin. Ya kalau udah dapat mereka semua tuh, oh ya sama via Dah tamat. dapat dapet mereka semua, eh mari kita coba. Oh ya gue lupa pakai headset, pak. Oke, okay, ini udah gua pakai headset nih. Kita pencet-pencet dulu ikan ya yang mulai 10 kali. Di sini gua ada 20 uh, apa namanya, star flare warna kuning. Let's go. Ini bintang lima, udah pasti untuk yang pertama. Ya. Cuy, elang eh, bintang 6 enam cuy. Wah, siapa nih? Oh, siobana, please, Sioban kah? Oh, siobanan please, nah, siobanan. Siobanan dua biji, dua biji, dua biji. dua atau satu tebak. <laughing> okay, Hah, dua atau satu oh dia tuh da dari kanan berarti ya? urutan 8 dan 9 anjir ya? dari kanan dong udah kayak alquran jok dari kanan ilumina anjir ilumina uh oh. siuban joy daike kau kami akhirnya, akhirnya, akhirnya salah, tak salah. tak salah, tak Akhirnya tak salah, tak salah. tak salah, tak salah. tak salah, tak salah. tak salah, tak salah. tak salah, tak salah. tak satu lagi, emm, siapa tuh? Oh, dupe ternyata. Ih, eh, mantap ya Mau coba lagi kah? Eh, coba lagi lah, siapa tahu? Kita pencet lagi, ya coba Tadi ini berapa pipinya, coba. Oh, bin biru, cuy! Langsung biru, ya? Eh, Coba lagi, ah, ini bintang lima, eh, bintang lima. Berarti bd 20 Oke jadi begitulah guys Terima kasih yang sudah nonton Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari video-video gua Dan mohon maaf kalau kalian tergaram ya Khususnya teman gua itu ya Yang bernama Andri Thank you very much. Waduh luwan Mas. <laughs>